Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rain Deso ya guys ya kali ini saya melanjutkan proyek yang kemarin yaitu pembuatan drum digital atau drum elektrik ya. Bagaimana cara merangkai piezo dan sensor LDR serta lampunya ya, guys ya. Ini saya mempunyai lampu LED putih ya, seperti di skema itu. Kita lihat skemanya dulu ya guys ya. Seperti ini skemanya. Nah, kita membutuhkan 3 buah IC LM324 ya. Ini resistornya ini menggunakan 4 k semuanya ya. Nah, kemudian kita menggunakan 12 piezo dan 12 LDR ya di sini. Tergantung kita mau membuat drum yang minimalis atau komplit ya guys ya kita bisa lihat seperti ini ini saya gambarkan untuk keyboard jenis atau merek Fotre ya guys ya untuk merek yang lainnya beda lagi ya karena setiap keyboard itu chipnya berbeda-beda ya seperti ini kita lihat ini ada LDR nya sepertinya ini kotak hitam ini disini isinya adalah LDR dan lampu LED putih ya guys ya kita belitkan atau kita cat ya casingnya dengan warna hitam biar gelap Tujuannya biar gelap ya guys ya Jadi di saat PSO terkena pukulan atau ketukan Dia akan bergetar dan menghasilkan sebuah uh, listrik kecil ya Yang kemudian dialirkan di LM324 ini Kemudian menyalakan lampu LED ya Kemudian LED Menyala, kemudian LDR ini resistansinya atau hambatannya mengecil, kemudian dia akan terhubung. Ya, ini sebenarnya LDR ini fungsinya hanya untuk saklar, ya guys. Ya, atau potensio, ya, kita juga bisa menggunakan potensio, ya, untuk apa namanya percobaan saja, ya guys. Ya, potensio di sini jika kita apa putar ke kiri mentok dia tidak akan terhubung ya kemudian kita geser sedikit akan terhubung nah LDR itu sama persis, persis seperti potensial cuma dia menggunakan cahaya ya apabila apabila cahayanya terang semakin terang resistannya resistansinya semakin kecil ya guys ya Oke, bagaimana cara membuat sensor LDR dan Lampu LED itu tadi kita coba rangkai ya. Nah di sini saya menggunakan lampu LED putih ya guys ya, lampu LED putih dan LDR ya. Berhubung saya di sini LDR saya habis, saya menggunakan ini anggap saja ini LDR ya. Anggap saja ini LDR ya. Ini cuma contoh saja ya. Bagaimana cara menghubungkannya? Ya kita pakai selangnya saya pakai selang seperti ini kita potong kita potong segini saja ya kemudian lampu ini kita masukkan sini guys nah masukkan sini kemudian dilem nah, seperti ini biar nempel dulu ya nah, dilem biar nempel dulu setelah Lampunya dimasukkan, lampu LED putih ini sudah dimasukkan ya guys ya, kemudian masukkan LDR nya di sini berhadapan ya, ini anggap saja LDR ya, karena saya sudah nggak punya LDR. Nah, berhadapan dengan lampu seperti ini kita kasih lem juga, nah seperti ini, nah lebih aman lagi memakai lem tembak ya guys ya, atau lem bakar. Itu tidak akan mengotori bagian LDR-nya ya, dan bisa menyumbat sini ya, biar tidak bocor cahaya. Ya, nah, kalau sudah seperti ini, ini dihubungkan ke IC LM324, kemudian yang ini ke kaki ke pin keyboard ya, yang dimaksud. Nah, ke pin-pin itu yang biru ini ya yang biru itu soket biru itu ya ini LDR nya nah, kemudian kita belitkan isolasi hitam ya guys atau lakban hitam seperti ini biar gelap ya Nah biar sangat gelap kalau bisa di bagian sini juga dikasih sumbat atau dikasih tutup ya biar gelap juga ya. Biar tidak bocor, seperti ini. Nah. nah, seperti ini. Ini cuma pakai lakban bekas ya, kehabisan lakban juga ya, guys. Ya, nah, seperti ini. Ini bentuk sensornya seperti ini, yang hitam ini, guys. Ya. Yang warna hitam itu modelnya seperti ini. Nah kemudian untuk sensor piezo piezo ini bentuknya seperti ini guys seperti uang logam ya tapi ada membran putih ini kristal ya di tengah-tengahnya ini biasanya kita bisa menjumpai piezo ini di Twitter ya Twitter yang kecil itu yang harga murah ya sekitar Rp14.000an itu kita bongkar pasti ada biasonya ya ini suaranya sangat nyaring ya untuk nada tinggi ya ditambah lagi lilitan itu ya kalau di nah, untuk biaso ini bila ini diketuk di sini ya. nah ini dia akan menghasilkan listrik kecil ya listrik kecil kemudian dialirkan di IC lm324 nah, mendapat sinyal, terus diperkuat oleh IC kemudian menghidupkan lampu LED ini ya Nah kemudian ditangkap oleh LDR dan LDR ini resistensinya mengecil kemudian ini akan terhubung ya guys ya Nah seperti itu Nah untuk positifnya ini yang tengah ya yang warna merah di kristalnya kemudian yang negatif yang logamnya yang pinggirnya yang kuningan ini ya nah ini harganya sangat murah ya guys ya ini kemarin saya datangkan langsung dari Cina itu sekitar berapa kemarin saya habisnya ini sekitar berapa 10.000 atau 20.000 kemarin ya pokoknya murah ini ya kemudian LDR itu kita beli di Lazada itu juga murah ya guys. LDR itu satu bijinya cuma seribu rupiah ya guys ya. jika kita butuh 12 LDR hanya 12 ribu ya. ini kita butuh 12 ini paling kita beli dua set itu satu setnya kan isinya 10 jika beli dua set itu kan 20 masih sisa banyak ya guys buat jaga-jaga nanti kalau rusaknya ini kan ini juga bisa pecah, guys. Kalau kita mukulnya terlalu kenceng, ini juga bisa pecah ya. Nah, ini modelnya seperti ini, guys. Misalkan ini triplex ya, triplex buat pad drumnya itu. Ini kita taruh di sini, di lem di sini. Nah, yang kita pukul triplexnya nah, seperti ini. Nah. Ini sangat sensitif sekali ya, guys ya. R47 juga itu bisa disesuaikan. Misalkan kurang sensitif ya R47-nya itu diturunkan ya biasanya. Jadi bisa disesuaikan ya antara atau bisa diganti dengan potensio juga ya untuk uh, sensitifnya ya. mengatur sen kesensitifan piezo ini bisa kita ganti dengan potensio ya R47K nih. R47K yang menuju piezo dan lampu LED ini bisa diganti dengan potensiometer ya. jadi bisa kita atur ya. misalkan uh, kurang sensitif misalnya kita mukul harus kenceng banget baru bunyi berarti kan kurang sensitif nah, kita atur pakai potensio itu bisa juga ya guys ya Oke okay, itu saja video dari saya semoga bermanfaat ya guys ya Ini mungkin di lain waktu ya mungkin saya sambung lagi karena ini masih banyak sekali kerjaan dan Untuk merakit drum ini membutuhkan waktu yang sangat banyak ya guys ya dan Modalnya juga lumayan Pertama kita beli IC nya dulu LM324 4 biji kemudian piezo piezo kita butuh 12 kemudian LDR 12 lampu LED 12 kemudian R47K itu 8x3 berapa 24 biji ya 24 biji kemudian keyboard ya kita harus menumbalkan satu keyboard ya guys ya kita beli keyboard yang murah saja yang harga 50 ribuan saja ya guys ya kemudian kita persiapkan pad itu ya pad drumnya itu kita bikin dari triplek, kemudian dilapisi dengan uh, sintetis atau itu spons sintetis atau karpet juga bisa karpet buat buat membelit salon itu, apa? iya salon atau sound ya speaker itu box speaker itu loh, buat bungkus box speaker itu ya juga bisa dilem, ya. Oke, okay guys, terima kasih. Semoga bermanfaat, ya. Guys, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.